Yang terdiri dari dua kombinasi, buka bagian samping kiri atau kanannya terlihat kupu-kupu. Oke, okay, bro, terima kasih, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama channel saya di sini, sempat 9. Nah, dalam video kali ini, lagi proses pengerjaan bak dump truck itu dalam proses pemasangan silikon dan dikasih cek berwarna kuning sebagai bahan dasar. Di sini saya akan mereview sedikit bagian pintu belakang agak terlihat aneh. Di sini saya juga akan menanyakan kepada Umar Bakri, orang yang telah ahli dan profesional dalam proses pembuatan bak bakdam truk. Oke, okay, kali ini kita akan tanya-tanya kepada Umar Bakri. Oke, okay, assalamualaikum bro. Salam, salam, salam, salam. Uh, ya, di sini saya juga ingin bertanya bro, kira-kira ini bagian pintu belakang ini apa namanya bro? Kira-kira. Kalau -kira. ini disebut omeng dua fungsi. Oke. Okay kombinasi-kombinasi kupu-kupu dan buka atas Oh ternyata ombeng ini terdiri dari dua kombinasi buka atas dan kupu-kupu ya bro ya Iya bisa dibuka bagian kiri dan kanan setelah itu agak terlihat unik ya teman-teman atau rekan-rekan berada di luar sana so terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe like and comment ya. subscribe to my channel iya seperti itu icon. bagian ombeng yang terdiri dari dua kombinasi buka bagian samping kiri atau kanan ya terlihat kupu-kupu oke okay, bro terima kasih bro terima kasih ya iya yes, ya yeah, yeah. Ya, Jangan sama. Subscribe-nya ya. Iya, yeah, oke. Okay. Terima kasih. Tahu banyak ilmu-ilmu tentang pembuatan bahkan okay. tuh. Selain itu, ada nggak sedikit informasi tambahan di luar sana bagi para subscriber kita, Bo? Kira-kira apa? Saran dan masukannya. Jadi <laughs> banyak aja lah subscribe-nya. Yeah. Tahu ilmu-ilmu dari saya. Ah. Oke. Okay. Ternyata ini orang yang ahli dan profesional dalam proses pembuatan bak dam truk yang ingin tanya-tanya so Umar Bakri ini silahkan tinggalkan sebuah pesan cantik di bagian kolom komentar. <laughs> Terima kasih ya bro ya yang ingin mengorder atau memakai jaksa Umar Bakri ya silahkan kontak pesan ke nomor 08317 4656554. Dah ya, ini bagian dalam sedikit. Ya, nanti kita akan kasih cat berwarna warna kuning dan hari ini juga terdapat proses pemasangan bagian hidrolik tadinya sudah selesai pemasangan bagian hidrolik bagian dalam Tuh, bagian hidrolik yang telah selesai kita melakukan pemasangan bagi yang berminat silahkan singgahi sebuah pesan cantik di kolom komentar khususnya di Karasolizal Ajo jalan bebas kilometer 20 cukup sekian dan terima kasih